tuh ini yang kedua kalinya cuma bedanya kemarin itu tapping kalau ini live Kak Irwan Untuk proyek musik sendiri gimana sih Ustaz? Apa? Proyek musik sendiri. Proyek musik apa ya? Mungkin karena label masih apa ngurusin yang lain juga jadi untuk lagu selfie mungkin ya mungkin aja di tahun depan ataupun tahun depannya lagi ya kita nggak tahu tapi rencana televisi sih ya pengen ada single lagi gitu cuman menunggu dari label juga tapi alhamdulillah e, untuk saat ini e, lagu kemarin ke patas aku lihat masuk ini apa? Adi ya? AMI, Ami Awards Ami Awards Alhamdulillah masuk kategori ya doakan saja semoga e, bisa Memberikan yang terbaik aja untuk para fans uh, Kalau selfie ya, kita sebagai Topnik figure seperti ini Untuk fans itu udah jadi Supporter, udah jadi penyemangat Dan uh, Tentunya ya Kita ditontonkan ya Jadi otomatis mereka Adalah penonton kita selama ini Event itu benar-benar berperan penting juga dalam e, aktivitas kita kerjaan kita gitu. Jadi ya wow. untuk mereka udah jadi bagian dari kerjaan keluarga e, tentunya e, yang memberikan semangat. Oh itu kan banyak Apa sih yang selain nyanyi, apa yang kamu pilih? pengen jadi host lah maksudnya nanti e, semakin kesini dapat tawaran e, misalkan kayak seperti ini kan talk show, apa lawak-lawakan gitu dari situ saya bisa belajar nanti ya mudah-mudahan bisa jadi host nantinya ataupun ada tawaran main film lagi gitu untuk tawaran main film udah ada lagi loh saya. belum oh, saat bener. ini nah, kamu tuh main film biasanya siapa atau artis yang kamu suka aja dulu ya aku sih Indonesia banget ya siapa? siapa ya? Rili ehm, <laughs> karena dia -mana. akhirnya dia bisa kemana-mana akhirnya dia bukan hanya di layar TV tapi di layar kaca di bioskop itu kan dia bisa main filmnya jadi ya mudah-mudahan sama ikuti jejaknya ya. di dunia akting apa sih kesukaan dari filip tentu cantik dia uh, juga orangnya kelihatannya humble walaupun belum pernah ketemu ya walaupun per belum pernah ketemu dia dia pun juga orangnya uh, kalau aku lihat bisa memotivasi juga anak anak muda tentunya si mungkin selain bernyanyi uh, ada usaha apa gitu oh iya selama ini udah berjalan beberapa bulan udah hampir empat bulan lah ya Usaha kopi ama alhamdulillah kemarin sempat dapat tawaran kerjasama dengan partnernya e, jadi ya dia ya doakan saja semoga lancar alhamdulillah sekarang udah beberapa cabang sih yang ada di Indonesia ada outlet outlet seperti itu e, bisa berkembang nantinya lebih banyak lagi. Nah, tapi kenapa memilih kopi? kamu kecinta kopi pun apa? ya kalau boleh jujur ya aku sebenarnya nggak terlalu cinta kopi tapi di situ kan oh, bukan hanya kopinya aja tapi ada varian rasa yang lain contohnya vanila terus ada ras pokoknya ada yang lain lah bukan hanya kopi aja gitu. Nah, untuk terjun langsung di situ awalnya gimana? Kopinya aja atau memang Awalnya sih ya ada memang keinginan mau jadi pengusaha, terus tiba-tiba ada -tiba kawan. Di bulan kamar kemarin, udah diambil ambil aja Ya, ya mudah-mudahan bisa uh, apa jadi kerja sampingan selain jadi penyanyi, udah ini udah jalan, ya terbaik, udah saya terbaik semoga Sudah punya berapa tempat ya? kalau aku kemarin nanya itu udah 21 cabang, hmm. cuman katanya ada juga ya ada beberapa sedikit masalah aja gitu kan kalau misalkan yang lain pakai bubuk-bubuk, eh, kadang pakai bubuk yang lain gitu, itu sih yang kemarin sempet selfie dengarkan cuman udah diatasi oleh kakaknya namanya apa ini? Okay, jadi, uh, mungkin sekarang kan kamu sudah uh, maksudnya menyanyi ya maksudnya karir uh, kamu menyanyi terus uh, usaha mungkin untuk pasangan sendiri gimana itu Apa? mungkin untuk hubungan pasangan, hubungan pasangan. Ah, sekarang pasanya. atau mungkin kedekatannya dengan randa ya? kedekatan dengan randa selama ini baik baik saja jadi temen ya temen sharing gitu temen main ya mainnya ini ya mainnya yang positif aja ya bikin konten gitu aja sih kalau sama randang sekarang enggak didampingin enggak ya? ngikut karena ah sebenarnya ini sama dia cuman hmm. dia nya lagi live di mana tadi itu. pokoknya dia ada kegiatan lain jadi hari ini nggak bisa bareng makanya barengnya sama kak Irma. Oke Sophie punya tripod kerja kriteria yang... apa sendiri? bisa menerima apa adanya cinta keluarga bisa jadi imam yang baik nantinya dan bisa membimbing pemikirannya yang dimas Randa termasuk salah satu kriteria ya <tuh> <tuh> <tuh> uh, gimana ya jawab dia ya intinya untuk sekarang hubungan kami itu baik-baik saja. Ya. Cukup jalani nah. aja dulu, ya. apa-apa. Tapi untuk kedekatan eh, keluarga sendiri, Udah oh, di-support dari keluarga? Di kenalkan keluarga udah belum? Masalah terus sering kenal nah. nanti, terus, <laughs> ketemu, enggak? Tapi gitu. maksudnya sudah Sering-sering ngelakukan. Kenapa? Jadi sering dikenalkan sama keluarga belum satu ehm, sama lain? Keluarga kan jauh ya di daerah. Maksudnya ya selfie di sini sama tante aja, terus Tanda pun juga di sini, merantau juga kita sama-sama rantau. Jadi ya eh uh, ini aja sih, maksudnya enggak belum belum ada yang namanya kenal sama keluarga. itu Cuman kebetulan kemarin ada off air uh, itu ada keluarga selfie situ, adiknya bapak, bapak datang uh, setelah selatrihima ke rumah ini, ke rumah tante selfie Jadi ya seperti ketemu sih. Kalau ditanya tentang di mana udah ketemu sama keluarga nanti udah ketemu tapi hmm. makan bareng oh. silaturahim terahim gitu aja terus orang tua sendiri keputusan dari e orang tua kayak seperti apa gitu yeah. apa harus buru-buru nikah mungkin? ini gimana kalau buat mama ya makan kan udah ini ya. jadi keputusan dari mama sih tergantung dari sapinya udah ya, gimana gitu udah ya, siap belum kalau buat saya sih banyak cita-cita yang dicapai ya, cuman ya kita nggak tahu rencana Allah seperti apa, ya ikut alur aja. tapi untuk sekarang ini mana yang bakal diperlukan dari diri kamu sendiri, apa? apa, uh, Lodongka, apa karir. lodo kah? karir. Karir, karir. kenapa karir? karir karena ya selfie udah jadi uh, harapan dari keluarga semua udah jadi tulang punggung jadi harus mana ya ya fokus ke karir lagi jodoh man nanti, nanti akan ikutlah, kalau allah udah lebih sukses lagi. Okay. ada kriteria khusus nggak sih mungkin yang untuk pinginnya seperti apa kalau apa dari kalangannya pengusaha apa atau... ya pokoknya ngalir aja dulu nanti kita nggak tahu akan dipertemukan dengan yang bagaimana intinya yang yang punya niat baik dan udah sesuai dengan harapan selfie sudah siap di nantinya selfie ada keinginan nengin nikah muda gak sih kamu nikah muda. Nika muda. Nika muda. Nika muda untuk saat ini yang kamu berapa target ya, ya. Kalau sebenarnya, sebenarnya sempat kemarin ngobrol-ngobrol sama temen Targetnya gitu, umur apa? Dua puluh lima, Tapi kan kadang jodoh itu kita tidak tahu ya. Kapan-kapan tiba-tiba aja, besok mungkin atau uh, bulan depan atau tahun depan ya kita nggak tahu. Jadi jalani aja dulu. Nanti sembari jalani karir, ketemu yang cocok, oke? Okay? mere juga udah uh, udah siap mapan untuk selfie gimana tidak untuk dijalani yang namanya rumah tangga Untuk dari randanya sendiri ingin cepat-cepat apa tergantung dari selfie-nya sendiri Apa? Dan untuk beli landa sendiri Oh, kalau aku belum Pernah tahu Pernah nanya enggak ke Randa? Randa Terus. nanya ke selfie -nya ya kalau ketemu kalau ya udah Kita canda-canda gitu, aja Belum yang namanya ngobrol Sampai kesitu Jadi untuk penegasan lagi De, Sampai saat ini dengan Randa itu Berteman atau sudah jadian Berteman Berteman ya. Nyaman gak sih Kenal dengan Randa e, ya, Dia bisa buat Ketawa Walaupun kadang ngeselin ya Cuman ya tentunya Saya selalu Ingat dengan teman-teman Linda, contohnya dia. Dia salah satunya kan teman-teman selfie, ada Dinda dari dua jadi, e, kalau ketemu ya ini aja cair aja gitu. suasana selfie apa yang kamu menurut? Kamu yang disukai dari seorang randa kenapa yang disukai dari selfie seorang randa Orang yang, yang. selfie sukai seorang randa e, randa itu, itu dia bisa ini bisa apa? carikan suasana kadang juga eh, kadang juga memberikan apa ya memberikan motivasi eh, memberikan wejangan kadang ya kadang walaupun eh, ya percaya nggak ya percaya nggak ya dengan obongannya dia ya dede eh, ya dia pokoknya teman baik misalnya teman teman yang selama ini eh, selalu apa ya selalu memberikan apa namanya memberikan solusi dengan temannya yang mungkin memiliki masalah. Oke, apa yang mau disampaikan Randa untuk hubungan kalian berdua? yang mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga, tetap jadi teman baik apapun itu yang kedepannya kita nggak tahu masalah-masalah yang dilakukan ataupun di kalangan Pertemanan kita yang mudah-mudahan tetap bisa menjadi teman baik